ragukan keaslian Al-Quran sebagai wahyu Allah oh malih kenapa lagi nih Pak Pendeta ini Pendeta Saifuddin Ibrahim kembali berulah dengan mengeluarkan pernyataan kontroversial terhadap ajaran agama Islam terbaru Saifuddin menyebut bahwa hukum Islam yang tertuang di dalam Al-Quran berisi ajaran kebohongan Hukumnya kocongkakan, kesombongan, pokoknya nyombongin terus dirinya, terang Saipudin melalui kanal YouTube-nya Senin 24 Oktober 2022. Lebih lanjut dia mengatakan Al-Quran bukanlah kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan Pencipta alam semesta. Saipudin meragukan keaslian Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diulas lebih dalam lagi, benar nggak kitab itu Al-Quran, kitab dari pencipta langit dan bumi? Enggak, tegas dia. Tersangka kasus penodaan agama ini lantas mempertanyakan proses turunnya wahyu Al-Quran pertama kepada Nabi Muhammad yang melalui perantara malaikat Jibril. Dia menyebut Jibril mengantarkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad di dalam gua Hira. Ketika itu, menurut Saifuddin, Nabi Muhammad dipaksa membaca Al-Quran oleh Jibril, padahal ia buta huruf. Waktu di gua tiba-tiba datang Roh hitam, Jibril. Waktu itu Muhammad atau Nabi Muhammad belum tahu itu Jibril. Mencekik leher dia, baca. Muhammad buta huruf tentu tidak bisa baca. Dicekik lagi, saya nggak bisa baca katanya. Dicekik ketiga kali baru bacalah dengan nama Tuhanmu, ungkap Saifuddin. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa proses turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad tersebut aneh. Menurutnya malaikat utusan Tuhan tidak akan pernah mencekik leher Rasul. Yang aneh masa pencipta langit dan bumi mengutus malaikat cekik leher nabinya. Mana ada malaikat dikirim untuk mencekik leher yang begitu. Nabinya enggak ada terang sahipudin. Diketahui Saipuding adalah tersangka kasus penodaan agama yang meminta menteri agama menghapus 300 ayat Al-Qur'an karena disebut mengajarkan radikalisme. Namun Saipudin belum juga ditangkap Polri, ia diketahui berada di Amerika Serikat. Eh, ini kawan Saipudin ini selalu membuat onar ya masalah agama. Ini kan penistaan agama. Melecehkan Nah yang jadi pertanyaan sampai sekarang ini Kenapa orang seperti pendeta ini tidak ditangkap Apakah susah menangkap orang di luar negeri seperti di Amerika sana Ini kan seharusnya ada upaya-upaya Karena orang-orang ya seperti si Saipuding ini Ini tugasnya memang mau, mau, mau membuat Kerusuhan di Indonesia dengan membuat pernyataan, sedangkan dia ada di luar negeri. Dan di sini tidak sedikit yang menonton YouTube-nya itu membenarkan si si Puding ini. Nah, jikalah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu netizen yang mendukung eh, Syai Puding ini, kemudian dihajar oleh mayoritas Islam di Indonesia. Berarti yang korban adalah rakyat Indonesia yang ada di negeri ini Bukan Saipuddin Dan jika itu terjadi Dan ini akan terus membesar Membesar dan membesar Maka yang terjadi adalah Akan ada korban besar di negeri ini Nah ini karena Saipuddin dibarkan seperti ini Harusnya manusia-manusia seperti -manusia Saipuddin ini Oh malah Ya ini harus segera ditangkap orang-orang seperti ini Jangan dibiarkan dia leluasa untuk terus berbicara ya, Yang menyakiti hati banyak orang Yang bisa memecah bola persatuan Indonesia lewat jalur agama Heran juga sudah lama ini pendeta sempurna seperti ini Apakah kita yang lemah Ataukah sesuatu lain kita belum paham juga ini Ini harus ada dakwah klarifikasi dari pemerintah Republik Indonesia apakah tidak bisa menangkap warga negara Indonesia yang sedang ada di Amerika atau mungkin saya puding ini sudah menjadi warga negara Amerika apakah tidak bisa menangkap warga negara Amerika atau mungkin koordinasi dengan negara di sana negara Amerika ini akan terus terjadi kawan dan ini berbahaya dalam persatuan Indonesia Kemudian saya mengingatkan kepada sahabat kurang Indonesia yang menonton YouTube. Ya, uh, channel YouTube daripada Saipu Ding ini. Walaupun kalian agamanya sama. Jangan membenarkan. Jangan membenarkan apa yang dikatakan eh, apa pendeta Saipu Ding ini. Uh, terkait dia menyerang agama Islam. Jangan. Karena kalau kalian lakukan itu, berarti ini adalah awal nyata pecahan sesama anak bangsa Indonesia. Jangan. Jangan didukung. Kalau bisa nasihati saya puding itu supaya tidak begitu. Jangan malah dikumpor-kumpori, malah dikasih semangat. Nah, kalau dikasih semangat untuk menghina kamal lain, suatu saat kalian akan kena itu. Saya bilang, ya, nah, ini harus segera di, eh, diselesaikan. Ya, harus ditangkap ini. Nah, menurut sahabatku bagaimana Melihat isi saya puding ini? Karena di sini dia bilang tadi nggak ah, benar lagi nyebutnya masa ya, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut Muhammad ya, ini ini ini ini kawan, ini ini rawan ya, ini rawan terjadi. Nah, apakah warga negara Indonesia yang Muslim yang ada di Amerika tidak bisa mengingatkan si pendeta ini? Kebanyakan warga negara Indonesia yang ada di Amerika, umat Muslim, apakah para pendeta-pendeta? yang di Kristen tidak bisa mengingatkan si Sai puding ini ngapain dia begitu mengurusi agama Islam ini yang membuat terus permasalahan ya. dan ini bisa mendunia saya tidak tahu juga apa isi kepalanya nih si Sai puding ini apa yang dia pikirkan merasa dia yang paling pintar paling hebat urusinlah agamamu yang ada sekarang, dalami ya. Kemudian lanjutkan kegiatan sosiajar agama dalam kehidupan sehari-hari. Ya di sini saya berbicara juga secara umum. Apapun agamanya baik yang Islam, yang Kristen ya, Hindu, Buddha, Konghucu dan kepercayaan lain yang ada di tanah air Indonesia. Ya kita harus tetap menjaga dan murah bangsa yang besar ini walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda etnis, dan berbeda antar golongan. Ya, Karena kita makan dan hidup di atas tanah air Indonesia. Ya, Jangan ikuti ocehan-ocehan yang ingin memecah belah persatuan kita. Demikian saja kawan, bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya.